Ayu Ting Ting dan Natalie Holzer untuk pertama kalinya saling kenal Ayu Ting Ting mengungkapkan rasa kagumnya dengan sosok Natalie Holzer Begitu pula Natalie kagum dengan sosok Ayu Ting Ting Momen kebersamaan keduanya pun terlihat hangat, berbagi cerita pengalaman soal masa lalu hingga gagalnya berumah tangga. Meski begitu, status janda tersebut tak membuat Natalie Holser dan Ayu Ting Ting berkecil hati. Apalagi kini keduanya sama-sama menjadi janda. Meski begitu, status janda tersebut tak membuat Natalie dan Ayu berkecil hati. Ayu menyebut jika Natali kini semakin kaya raya setelah bercerai dari Sule Sang biduan pun mengungkap kekagumannya pada Natali Karena masa lalunya yang pernah alami kepahitan hingga berjuang menafkahi adik-adiknya Hal itu seperti terlihat pada tayangan di kanal Youtube Natali Pada Rabu 21 September 2022 Tampak Natali mendatangi kafe milik pedangdut Ayu Ting Ting Janda Sule ini rupanya ingin belajar bisnis pada Ibunda Bilqis tersebut Natalie diam-diam berharap agar dirinya bisa mendirikan kafe seperti milik Ayu Ting Ting Mendengar keinginan Natali, Ayu Ting Ting pun turut mendoakan Ayu Ting Ting juga berseloroh dengan menyebut Natalie sebagai janda kaya Ayu Ting Ting langsung memegang bahu Natali. Natali Holster pun tertawa lebar dan membalas ucapan dari Ayu Ting Ting. Natali Holster menundukkan badannya dan menunjuk Ayu yang ada di depannya sebagai janda kembang. Keduanya lantas tertawa kencang bersama-sama. Natali juga lalu pamer kepada Ayu jika dirinya baru saja membeli rumah baru. Ayu pun kaget mendengar kabar Natali akan pindah ke rumah baru Dia kembali menggoda Natali dan bersikap seolah hendak meminjam uang Natali pun hanya menganggap semua itu adalah rezeki anak sholah Natali menganggap jika apa yang didapatkannya sekarang adalah rezeki dari putranya Azam Adrian Sutisna. Ayu mengakui dirinya baru kenal Natali setelah sang mantan DJ tersebut bercerai dengan Sule. Natali pun kembali tertawa saat Ayu menyebut geng janda. Natali dan Ayu menyebut diri mereka sebagai geng janda baru, diberitakan sebelumnya cobaan bertubi-tubi datang cerai dari Sule. Natali diam-diam hancur dijauhi sahabat, dalang terkuak. Nama Natali memang tak pernah lepas dari sorotan Setelah pisah dari Sule kini Natali banting tulang sendiri untuk hidupi keluarga dan buah hatinya Punya ego tinggi, kini Natali seolah tak peduli lagi dengan mantan suaminya Natali bahkan geram saat Sule dengan bangga sebut Takkan bongkar aib mantan istri karena menjaga jejak digital Bukan berterima kasih, Natali malah balik sentil Suley Natali merasa tak masalah bila aibnya diungkap oleh ayah Azam Sikap sombong Natali ini sontak tuai sorotan publik Natali pisah dari Suley diam-diam Natali juga pendam duka atas kelakuan sahabat dan teman-temannya Natalie mengaku bahwa dirinya telah melewati banyak ujian dari sang pencipta hingga saat ini.